Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ruiya Andini, saya dari kelas 11 IPS 2. Uh, nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan materi tentang perpajakan, yaitu yang akan saya jelaskan ada pengertian pajak, manfaat pajak, jenis-jenis pajak, dan fungsi pajak. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pajak. Pajak adalah penerimaan negara yang paling besar atau pajak merupakan pungutan wajib Pemungutan dan penggunaan pajak diatur oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan Yang kedua ada jenis-jenis pajak Ada pajak penghasilan, ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak barang mewah Yang ketiga ada fungsi-fungsi pajak Fungsi pajak terbagi menjadi empat ada fungsi anggaran, ada fungsi mengatur, ada fungsi stabilitas, ada fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi anggaran yaitu untuk mem untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi mengatur yaitu untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Fungsi stabilitas yaitu menjalankan kebijakan stabilitas harga karena inflasi dapat dikendalikan Fungsi redistribusi pendapatan yaitu untuk membiayai kepentingan umum Yang keempat ada manfaat pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum Seperti pembangunan fasilitas umum yang yang bisa dinikmati oleh masyarakat Contohnya, saya akan menyebutkan salah satunya, yaitu MRT, karena masih banyak lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.